namun tembakan terakhirnya tidak tepat sasaran. Lennon pun tewas saat akan dilarikan ke rumah sakit. Berikutnya ada kisah kematian Jimi Hendrix sang maestro gitar listrik, yang kematiannya juga cukup membuat terkejut pencinta musik, khususnya rock dan blues di seluruh dunia. Lahir dengan nama Johnny Allen Hendrix, yang kemudian populer dengan nama Jimi Hendrix, yang lahir tanggal 27 November tahun 1942 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Ia juga disebut sebagai salah satu pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock. Pada tanggal 18 September tahun 1970, Jimi Hendrix ditemukan meninggal dunia. Jimi Hendrix meninggal pada usia yang terbilang masih sangat muda, 27 tahun. Kematiannya pun terbilang aneh, hingga saat ini, ada banyak versi yang masih menjadi misteri. Awalnya, Jimi Hendrix pingsan di sebuah pesta di London Inggris. Namun pada akhirnya ia meninggal di kamar kekasihnya, sejumlah obat tidur ditemukan ada di dekat jasadnya. BBC History mencatat, pihak kepolisian memberikan kesimpulan bahwa Jimi Hendrix telah menenggak 9 butir obat tidur. Namun sebenarnya saat itu tidak ada bukti bahwa Jimi Hendrix kecanduan obat-obatan. Belum terjawab mengenai kebenaran itu, versi lain pun muncul, Jimi Hendrix, disebut sengaja dihabisi oleh manajernya sendiri, yaitu Michael Jeffrey. Kisah itu dituangkan oleh James Wright, seorang kru Jimi Hendrix, ke bukunya yang berjudul Rock Rotty. Ia menyebut sang manajer sengaja memasukkan pil ke mulut artisnya sendiri. Pil-pil tersebut kemudian didorong oleh minuman keras yang dituangkan oleh Michael Jeffery ke mulut Jimmy saat pingsan. Kabar itu disebut James Wright diakui sendiri oleh Michael Jeffery saat dalam kondisi mabuk berat. Konon, masalah asuransi ditengarai menjadi alasan sang manajer menghabisi nyawa Jimi Hendrix.